Selamat datang kembali di Kreatif Media Youtube Channel hey. Seperti biasa barang saya Bagas Bagani Dan kali ini balik lagi nih kita ke segmen yang bahas-bahas film Dan film yang bakal kita bahas kali ini adalah Peninsula yang dirilis tahun 2020 Buat kalian yang belum tahu Peninsula, kalian harus banget nih wajib banget nonton Tren Tubusan dulu. Tren Tubusan yang rilis tahun 2018. Soalnya Peninsula itu satu universe nih sama si Tren Tubusan. Nah, buat kalian yang belum nonton film Peninsula mending kalian tonton dulu filmnya soalnya di video kali ini kita bakal bahas alur cerita dan itu bakal bikin spoiler. Peninsula itu nyeritain lima tahun setelah terjadinya wabah zombie di film Tren Tubusan. Yeah. Film ini berawal dari si tokoh Junshok yang lagi bawa mobil yang isinya tuh keluarganya ada kakak, kakak ipar sama ponakannya yang lagi perjalanan evakuasi dari Korea. Nah di tengah perjalanan dia tuh ketemu sama satu keluarga yang minta tolong. Tapi gara-gara si Jun-sok tuh mikir, aduh nggak mungkin nih no nolong orang-orang ini. Jadi dia lanjut terus gitu loh. Nah sialnya waktu di kapal ternyata si keponakannya tuh nggak selamat. Soalnya di tengah kapal lagi perjalanan tuh ada orang yang terinfeksi virus zombie dan salah satu korbannya itu si keponakannya sama kakaknya. Nah yang selamat berarti cuma si Jun-sok sama si kakak iparnya dan mereka akhirnya sampai di Hong Kong. Setelah itu lima tahun berlalu. Karena dia adalah seorang yang transmigran, tapi transmigran yang bisa dibilang ilegal lah. Di sana tuh kayak dimusuhiin sama warga asli Hong Kong. Dan di sana ada yang nawarin sama si Junshok mau nggak ngambil uang di Korea. Uangnya nggak main-main nih, gedenya 10 juta US dollar. Dan dia mikir sebenarnya ngapain aku balik ke Korea yang orang-orang serem banget gitu kan, ada wabah zombie. Tapi di sisi lain dia juga mikir dia butuh uang buat hidup di Hong Kong karena bujukan si kakak iparnya dia setuju. Berangkatlah si Jun kakak iparnya, sama dua orang tambahan lagi. Berangkat ke Korea, dia dikasih misi selama tiga hari buat ngambil truk yang isinya uang tersebut, dan dia turun di malam hari. Soalnya kan, kalau di cerita tren tebusan di film ini, tuh zombie nggak bisa ngeliat waktu malam. Oke lah, mereka nemu mobil berempat tuh akhirnya nemu, nemu langsung, nemu truknya yang isinya uang itu, tapi ternyata itu tuh jebakan, dia dijebak sama Sersan Huang namanya. Dan di sini tuh digambarin kalau Korea itu udah kolaps banget dan udah udah kotanya berantakan, cuma ada beberapa orang yang hidup dan mereka tuh jadi kayak orang-orang barbar gitu loh, termasuk si Sersan Huang ini. Nah Sersan Huang setelah jebak, ternyata empat orang itu nggak selamat, nggak selamat kecelakaan dan dua orang meninggal, yang selamat cuma si Junseok karena diselamatin sama Orang Misterius nantinya bakal aku ceritain Yang kedua si kakak iparnya si Junshok. Dia selamat gara-gara ngumpet di belakang truk Nah si ini akhirnya dibawa lah Dibawa sama dua orang Misterius ini Yang ternyata anak kecil, dua orang cewek Dan di sini tuh agak plot twist ya, Soalnya ternyata dua orang cewek ini adalah Anak dari ibu-ibu yang di awal film Mau minta tolong tapi ditolak sama si Junshok. Dia bilang Uh, si Junjok bilang, aku kayaknya dulu pernah ketemu sama kamu waktu mau ke apa namanya evakuasi, cuma aku nggak nggak bisa nolong kamu. Ya udah, nggak apa-apa. si ibunya bilang kayak gitu. Buat apa ngomong sekarang? nggak ada gunanya juga, udah kelewat kan? Oke, lanjut lagi ke ceritanya si kakak iparnya si Junsock. Si kakak ipar ini ketangkap di sama kaum-kaum barbar itu, tapi dijadiin, bukan jadiin tawan nih, kayak dijadiin apa? Buat hiburan gitu loh. Jadi dia ada orang yang udah ketangkap disebutnya anjing liar, dan anjing liar di sini tuh buat hiburan sama mereka. Jadi mereka ditaruh di ruangan, dan diadu sama zombie. Dalam waktu dua menit siapa yang bisa selamat? Gara-gara pengen survive ya, akhirnya si kakaknya kakak iparnya Junsock ini selamat kan? Terus lanjut ke cerita. Ternyata si orang-orang barbar itu sadar kalau di dalam truknya itu ada uang 10 juta US dollar dan uh, nemu telepon satelit dan dia langsung nyoba dong telepon dan ternyata itu langsung kehubung sama bosnya Junshok yang ada di Hong Kong dan si bosnya Junshok itu sebenarnya kan nggak peduli sama si orang-orang yang dia pedulin sama orangnya sama duitnya doang jadi dia nyuruh sama Kapten Seo ada di situ ada Kapten Seo yang ngetuain seluruh orang-orang barbar buat nganterin uangnya di pelabuhan Incheon besok paginya tapi di sini si Kapten Wang tuh merasa kalau Si Kapten Seok itu ada yang aneh, gelagatnya, kok tiba-tiba baik, kok tiba-tiba jadi kayak ngebebasin buat pertandingan hiburan itu, pertandingan si anjing liarnya itu diperpanjang, ini ada apa, si Huang udah curiga. Sampai akhirnya terjadi chaos, terjadi kekacauan di markas orang-orang barbar tersebut, sayangnya waktu Jun Seok mau nyelapetin si kakak iparnya, kakak iparnya itu nggak selamat, jadi yang selamat cuma si Jun Seok, ibu-ibu, sama dua orang anaknya dan satu orang kakek kakek yang disini, di sini film ini si kakek kakek itu kayak nggak waras lah bisa dibilang soalnya dia ngobrol sendiri sama radio dan dia bilang mayor Jen mayor Jen dia bilang katanya kenal sama seseorang yang bernama mayor Jen yang katanya bisa nyelampetin mereka dari lingkungan yang udah apokalips karena zombie tersebut. Nah di sini tuh dia kejar kejaran sama si kapten Seo sama pasukannya yang barbar itu dicampur sama zombie jadi di sini uh, ada sedikit ketegangan di uh, 3 tiga perempat film jalan lah tujuannya sama jadi dia pengen keluar dari situ via pelabuhan Incheon yang bakal dijemput sama kapal yang dari Hongkong. Nah, sayangnya ya, si Kapten Seo itu berhasil ngambil truknya. Satu satunya orang yang berhasil masuk ke kapal adalah si Kapten Seo. Jadi di sana itu ketinggalan si Ketinggalan itu dua orang anak kecil. Terus si kakek, si ibunya dua anak kecil ini sama si Jun Seok. Mereka masih ketinggalan dan masih berjuang gara-gara masih dikejar sama zombie. Kapten Seo yang berhasil masuk kapal ternyata itu cuma dimanfaatin buat ngambil uangnya doang. Jadi di sana dia dibunuh. Tapi di sini ada kejadian yang menurutku aneh. Jadi waktu masih sekarat, si Kapten Joe berhasil masukin gigi mundur. Jadi. Truknya tuh mundur gitu loh, ngunci antara dermaga sama si kapal dan situ jadi kayak jembatan buat zombie buat masuk ke kapal. Jadi kapalnya udah nggak bisa diselamatin lagi, kapalnya soalnya udah penuh sama zombie. Dan di sini yang masih berjuang tuh si Jun, siok, dua orang anak kecil, ibunya sama si kakek. Tapi si kakek ternyata ketembak terus mati. Dan nah, di sini juga ada satu plot twist lagi. Ternyata si Captain Jen yang aku pikir di film itu cuma tokoh halunya sama si kakek itu ternyata beneran ada dan bener beneran nolongin. Mereka gitu loh. Akhirnya mereka berhasil dibawa di helikopter dan di sini yang menurut aneh. Di sini kan ceritanya apokalips dan zombie gitu loh. Waktu dikejar zombie di ending film tuh mereka masih sempat pelukan gitu. Loh. Sampai aku mikir, hey kalian tuh dikejar zombie gitu loh. Ngapain pelukan duluan? Mending pelukannya di dalam helikopter udah aman gitu loh. Yang menurut aneh tuh di sini. Nah itu dia seluruh alur cerita dari film Peninsula yang rilis tahun 2020. Kalau menurutku film ini dibanding film pendahulunya tren tumbusan itu jauh banget, jauh banget jauh secara mutu lebih bagusan tren tubusan kalau menurutku di IMDb juga membuktikan kalau tren tubusan dapat rating 7,6 sedangkan Peninsula cuma dapat 5,5 menurutku penurunan yang sangat drastis walaupun dari cerita sebenarnya udah, udah lumayan dia tuh ngegambarin apokalips apokalips uh, kayak udah berantakan banget dan orang-orangnya jadi orang-orang barbar gitu loh di film Peninsula ini cuma dramanya di sini tuh kebangetan dan aneh kalau menurutku nah, ngapain juga ngambil uang 10 juta US dollar tapi resikonya nyawa, kalau menurutku tuh alasan yang pertama. Kalau kalau menurutku alasan pertama itu yang menurutku konyol gitu. Kalau misal mau nyelamatin seseorang, oke okay lah. Tapi kalau cuma urusan duit dan belum tentu juga bosnya. Kan disitu di Hong Kong orangnya juga jahat gitu loh. Udah kelihatan kalau di awal film itu mereka cuma mau anfaatin doang. Tapi kenapa dia mau? Yang, yang kedua juga uh, si kakek yang halu ini. Terus yang ketiga anak kecil yang jago banget nyetir sama ngelawan zombie. Keempat yaitu yang drama yang di akhir itu udah tahu dikejar zombie tapi masih sempat pelukan itu yang bikin uh, bikin aku geleng-geleng kepala ini ngapain dibikin sedrama ini gitu loh ya tahu kalau film Korea tuh uh, jago bikin drama tapi nggak logis kalau menurutku di di akhir film lagi adegan kejar-kejaran sama zombie masih sempat-sempatnya pelukan. Kalau itu menurutku yang paling aneh lah di situ, nah, yaitu itu juga kalau review dari aku ya. Nah, buat kalian yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, like video ini, dan share ke semua sosial media kalian. Dan kalian, kalau pengen film favorit kalian, kita review langsung aja, bisa ditulis di komen. Sekian dari saya, saya Bagas Bukani, dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Dadah.